Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku yang baru gabung. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Amin. Oke, kita lanjut. Bung seokah ratuku. Ini apa ini? Ini terang. Terang cilik iya ya tepat ah ya terang alah aku terang cilik kenapa? terangku seorang anak terang cilik 4 5 kg ya kena lah terang cilik aku tidak patah aku terang cilik Ha Oh, astah sing sing kenceng. Oh, sing kenceng lagi. bengkong, kenceng. Apa, Mbak? Kang ya wis tenggawe. Boten sakit Oke. Takara Ya udah, nggak nutupin Apa? Le, bakul pasar kowe blokane jendel karo hmm. lele <laughs> Eh uh, alah Wong-wong kacang apa? Panen, Panen. Oh, dirah itu agar <tangan> mau ngomong aduh ya, ya, kayak ya? cek-cek barang di kawetannya bayangin apa kita nanti tau terong terong terong terong ngomong bener kilo? berarti alah 4 kilo on telur. Apa Apa kilo 3 on. Ah, iya. ah, ajur lor, ajur. Ah full kayak yang ini gitu, uh. es saya tidak belanja, parah parah parah parah, hmm. masih banyak tidak perlu direview, cukup dilihat saja, nah. kayak gini nih, ah, ah udah mau pulang tapi enggak ada ah ini acur acur acur tegangannya full asih ndak review review nan cukup dilihat saja di sana masih kayak gini banyaknya. Sinyal eh. Ah, ah, ha. Lombok-lombok isik banyak. Hmm. Oh, full rabeh sak enake dagangane. Ah. Dapat dagangan terong ungu Sama terong kecil Sisa-sisa dagang yang kemarin Sama terong pondoh juga ini Mana ya terong pondoh Oh di bawahnya sini Nah itu kresek hitam Tapi dapat dagangan Malah jadi min Penjualannya ndak Banyak yang laku Tapi malah dapat dagangan Tidak terjual Wesss jur jur jur jur Eh, saya tak aneh. Enggak tak lupa Masukkan saja Hey. Loh, aduh, loh, di jualan bukannya balik modal, malah min. Ah, yang kelihatan saja sih, bensin 2 liter setengah tiga ribu, rokok andalan dua bungkus tiga ribu. Aduh, sudah min, di rokok aduh, sama bensin. Lor, lor. Ah, loh, hmm. ah, pak Jokowi, ewangono mikir gede-gede, Pak, Pak kalau kedua anak yang ini pak eh pak Pak Jokowi Pak selanjut ulang aja lur berwarna ya berwarna jeruk pilih mulai kilo mbak yang masak masak Goreng tahu, ya. hmm. hmm. ta ta oh, <coughs> nah, kau rawal-rawal. Tahu, tempe <sus> ya, saya jarang. Ta, ta, ta tak mas. tak tahu-tahu tempenya. Wah, cukup putih. Tahan, tangan nangis. Enggak, putih lah ya. kuat, tahap orangnya lah. Emang hari raja apa sih? Gue pikir tahu ini tiga ribu lep lima ribu di obrol ngomong kan? hmm. ya kisitas tas kerahian kok cek ngomong mending mbak ya ini kalengkan lorau jangan ini pengenteng kan anak ya <laughs> ya dimasak <laughs> benjing lah kelebihan saya kan maaf jangani sih ya, janganan kan ada kacang, nanti terang, nanti apa kan enak pun di jangani lelah rupanya Am. masih ada yang nyegat mau pulang aja nih pelanggan ya Alhamdulillah lah, walaupun sedikit pun tak terimanya saja borong-borong kan ya oleh kita Aduh ikin eh, 6 10 rolas telulas jam 5 kondisinya sekarang sudah mau gelap sampai rumah jam 6 es eh, jelas yuk ya tumben saja enggak hujan ini, ini tadi kelihatan terang Hujannya cuman tadi siang sih Siang tadi itu hujannya cuman 10 menit paling, Tapi agak lebat juga Betul apa Nek? Hehehe kucing ya? Oke Pas apa susah? Gema Oke. Maaf, Bu Oke. Matur suwun, Guys, Lanjut pulang. Alhamdulillah udah nyampe rumah, Lur, Lur tak kira tadi itu kalau enggak hujan rupanya di jalan tuh kehujanan sangat lowbat sekali tadi itu hujannya hampir enggak kelihatan jalan itu hujannya ya perkiraan ya setengah zaman lah hujannya tapi obat sampai banjir di jalan tadi itu. aduh-aduh sudah terlanjur seneng-seneng terang rupanya malah kehujanan ah oh. kayak gini nih kondisinya ini ah eh basah semua ini uh nah basah ini ah uh. mana lagi yang basah ah uh, celana basah semua ini uh. sampai selutut oh uh, banjirnya tadi itu sampai selutut ya tadi itu ada jalan yang sampai selutut banjirnya itu Ini udah mulai reda ini sekarang. Sekian dulu ya kegiatan kita hari ini. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.